Ternyata banyak yang tidak tahu loh ada cara baru masuk PTN tanpa tes. Ya, namanya Jalur RPL. Lebih mudahnya, kalian bisa bergabung dengan program vokasi Lipmi Education Center yang telah ditunjuk pemerintah sebagai piloting penyelenggara RPL. Temukan minat dan bakat digitalmu dengan memilih prodi kekinian. Kemudian setelah lulus dan bekerja, kalian bisa lanjut ke UNESA dan perguruan tinggi lain yang menjadi mitra lembaga. Melalui program RPL, selain kalian dapat menghemat uang kuliah dan uang kos, kalian bisa memperoleh cashback Rp 3 juta rupiah bila mendaftar di gelombang pertama. Yo, buruan mendaftar sekarang dengan klik link di bawah ini.